Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri Itu faktanya dan hanya iblis yang tidak mengakui hal itu era Soeharto, kalau ada satu orang yang berani mencaci pemerintah seperti ini Konsekuensinya, mati atau hilang gak pulang-pulang di era SBY Ada beberapa kali SBY turun tangan langsung melaporkan ke polisi Orang yang dianggap telah memikinanya. Tapi apa yang terjadi di era Presiden Jokowi? Dibangsat-bangsatkan, dilaknat-laknatkan, dikurang ajarkan, bahkan diibliskan. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga hati. Diberikan seorang pemimpin yang bermental malaikat seperti Insinyur Haji Jokowi Duduk. Dihina, dicaci maki, dia biasa saja.